Oke teman-teman kembali lagi di channel Sapira Aulia Cindy. Teman-teman kita akan mencari mainan lagi. Let's go. Wah itu mainan apa ya teman-teman? Ayo kita ambil. Wah warnanya sangat bagus teman-teman. Ini mainan Spiderman superhero dari studio Marvel teman-teman. Ayo kita masukkan ke dalam keranjang Teman-teman Sekarang baru terkumpul Satu mainan Masih banyak mainan yang bersembunyi ya teman-teman Ayo kita cari Let's go Wah Teman-teman Itu mainan apa ya Ayo kita ambil Wah Ternyata Ini adalah Bustayou ya, teman-teman. Warnanya berwarna hijau, bagus dan keren ya. Ayo kita masukkan ke dalam wadah, teman-teman. Sekarang baru terkumpul dulu, teman-teman, tapi masih ada mainan yang bersembunyi. Ayo kita cari, let's go! Wah, itu mainan apa ya, teman-teman? Ayo kita ambil. Bagus banget, ternyata ini adalah mobil towing Bagus dan keren ya teman-teman Ayo kita masukkan ke dalam wadah Teman-teman, sekarang baru terkumpul tiga Masih ada mainan yang bersembunyi Yang belum kita temukan dan kita ambil Teman-teman, ayo bantu kakak untuk mencari mainan Wow Mainan lain di mana mereka bersembunyi, ya? Wah, itu main apa ya? adik-adik? ayo kita ambil. Wow, bagus sekali! Ternyata ini ada mainan gajah hewan terbesar yang memakan tumbuhan. Teman-teman, ayo kita masukkan ke dalam wadah. Teman-teman, sekarang baru terkumpul empat, masih banyak mainan yang bersembunyi. Ayo teman-teman, bantu Kakak untuk mencari mainan yang bersembunyi. Let's go. Wah. Itu mil apa ya Adik-adik? Ayo kita ambil. Wow. Ternyata ini adalah kosmos, superhero dari Jepang. Warnanya sangat keren. Ayo kita masukkan ke dalam wadah. Banyak juga ya teman-teman Tapi ini masih kurang Masih ada mainan yang bersembunyi Ayo kita ambil Wah Itu mainan apa ya adik-adik Ayo kita ambil Wow Bagus sekali ya Ini mainan Mobil eskapator Warnanya berwarna oranye. Sangat bagus sekali ya adik-adik. Ayo kita masukkan ke dalam wadah. Wah, ternyata banyak juga ya teman-teman. Tapi ini masih kurang. Mari kita cari lagi mainan yang bersembunyi. Let's go. Wah, itu mainan apa ya? Ayo kita ambil. Wow. Ini dump truck, mobil. Yang mampu mengangkut pasir ataupun tanah Bagus sekali ya adik-adik Begitupun keren Ayo kita masukkan ke dalam wadah Wow. Ayo kita cari mainan yang lain ya adik, adik Wow. Ternyata sudah tidak ada ya adik-adik Ternyata mainannya sudah kita temukan dan kita kumpulkan. Adik-adik, ayo kita hitung. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Adik-adik. Mainan yang tadi kita cari sekarang sudah terkumpul Adik-adik terima kasih sudah menonton video ini Dari awal hingga akhir Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasi Agar adik-adik mendapatkan video yang baru Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah